Salam listrik bosku. Sore hari ini, ini bosku saya akan mereview motor listrik. Ini produknya yuinflash, tipenya yang Golden Turtle, Golden Turtle. Soalnya kan ini sengaja saya review, akhir-akhir ini banyak pertanyaan tentang model ini bosku, Golden Turtle nah untuk generasinya ke berapa saya sendiri juga kurang paham ini golden turtle ini generasi ke berapa saya juga kurang paham sebenarnya dulu sebelum ada golden turtle itu kalau nggak salah itu sunny bosku model yang seperti scoopy ini sunny adanya cuman sekarang sunny sudah nggak keluar kayaknya nah diganti sama golden turtle ini bosku langsung saja kita ulas untuk spesifikasinya bosku ya Spesifikasinya sendiri masih menggunakan baterai SLA aki kering, Bosku. Itu yang voltasenya 72, ampernya 20 ampere Bosku. Untuk dinamonya masih menggunakan BLDC hub ya. 72 volt 1000 watt. Kita bisa ceknya di sini, Bosku. Seperti biasa ya, di dinamo, Bosku ya. 72 volt 1000 watt. Nah, untuk beban beban yang dapat dimuat itu 150 kilo abduh sampai 150 kilo. menurutnya nggak apa-apa lebih cuman kan ya itu tadi kalau untuk jalan datar dan itu pun sebenarnya enggak disarankan bosku untuk memuat beban yang terlalu berlebihan dengan jangka waktu yang sering gitu bosku untuk kecepatan maksimal kecepatan maksimal itu di angka 60 km per jam bosku Nah, ukuran roda, ukuran rodanya masih yang 10 in bosku ya. 10 inci, ukuran bannya yang 3,0 bosku. Sejaknya di sini sudah pakai ban tubeless depan belakang. Untuk sistem pengeramannya sudah cakram depan belakang bosku. Sudah pakai cakram depan belakang. Nah, untuk fiturnya Fiturnya gt ini bosku, ini mungkin nggak tahu saya generasi yang keberapa, cuman kayaknya ini sudah belajar dari maksudnya itu sudah apa ya, perbaikan produk ya, atau apa mungkin bosku, mungkin upgrade lah katakanlah, tapi kalau upgrade nggak, nggak ada yang upgrade, fiturnya mungkin ditambahi karena pengalaman dari yang pembuatan kemarin-kemarin bosku, perakitan yang kemarin-kemarin, di sini yang terlihat nyolok, kalau yang lainnya sama ya bosku ya lampu, nah ini rating, kecepatan bosku ya, ini lampu, ini jauh dekatnya, ini fitur mundur, ini bell, nah ini parking brake ini bosku, jadi buat keamanan bosku, jadi kalau misalkan bonceng anak kecil di sini gitu ya misalkan, ini dikas nggak mau jalan, nah ini harus ditekan ini nah nah enaknya ketika berhenti pun ketika berhenti tanpa mematikan kontak, ini bisa ditekan lagi nah kembali ke P lagi bosku unggulannya dari yang apa itu, dari yang golden turtle yang kemarin kemarin mungkin ini bosku ya, yang paling nyolok yang lainnya mungkin perubahan hanya di stripping aja selebihnya sama kok, bosku mulai dari plangernya dan lain-lainnya sama lampu mungkin varian warna bosku varian warna varian warnanya ada toska kemarin ada merah juga merah sih sudah ada dari lama yang terbaru toska sama kuning kalau nggak salah bosku varian warna selanjutnya kita lihat bagasinya bosku ya Nah, bagasinya luas nah ini pun holder bosku, free pun holder bosku. Ini sudah itu dalam unitnya pun holder, MCB. Kita ketika terjadi harus pendek. Nanti di sini nyerangnya bosku. Terus sudah ada bluetooth speaker bosku. Ya, ini bluetooth speaker. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu, mas surat-suratnya mas surat-suratnya, surat-suratnya. Untuk GT2 ini belum, belum bisa disuratkan. Untuk produknya Yuin kan yang sudah bisa disuratkan, Bosku ya. Itu hanya N9 sama Love New Love Summer, Bosku. Untuk Golden Turtle masih belum ada kabar, masih belum ada info. Mungkin masih dalam uji tipe, Bosku ya, uji tes ya, uji, uji ya, uji tipe. Uji tipe. Biar keluar suratnya itu, Bosku ya. Masih dalam proses uji tipe. Nah untuk pertanyaan, gimana mas kalau dipakai di jalan raya? Mungkin kalau Jakarta ya nggak bisa bosku, karena di sana kan wajib Nah kalau sepengetahuan saya, kemarin saya sudah diinfokan sama... Kalau nggak salah bapak, nah, mohon maaf saya putus bosku ya. saya nggak bisa nyebutkan namanya Yang penting dia infokan saya itu kalau untuk surat-suratnya itu di jalan raya Khususnya ini Kota Malang, Bosku ya. Mungkin berlaku di Jawa Timur. Khususnya Kota Malang. Kayaknya sih berlaku di Jawa Timur, Bosku. Itu masih belum wajib, Bosku. Karena beliau juga sudah cerita banyak, katanya tempo hari sudah dirapatkan mengenai peraturan motor listrik, harus bersurat dan beliau yang kebetulan yang pertama kali menolaknya karena penggunanya belum banyak, Bosku di Malang. Ya ada ratusan cuman belum sampai ribuan. Kan sudah tahu sendiri untuk pengguna kendaraan di Malang kan sudah banyak Bosku ya. Sudah kayaknya terhitung ribuan. Nah, itu makanya ditunda dulu. Jadi kemungkinan tetap nantinya harus pakai surat. Cuman kalau untuk saat ini masih belum wajib Bosku untuk wilayah Malang khususnya. Enggak tahu mungkin kemungkinan ikutnya Jawa Timur karena beliau bilang juga saya juga kalau peraturan itu ikutnya Perda, mas. peraturan daerah Mas. Setiap daerah beda-beda bukan ikut pusat jadi ikut peraturan daerah nah mungkin itu aja bosku kalau misalkan ada pertanyaan lagi seputar tentang motor listrik atau apalah bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa langsung hubungi whatsapp yang tertera di deskripsi bosku ya kurang, kurang lebihnya itu aja bila ada salah kata saya mohon maaf Mungkin video ini saya akhiri sampai di sini dulu bosku Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bosku ya Mungkin cukup sekian dulu Salam listrik bosku